Alah pande bina Alah gulungin nama mundaraayu uru dan wa alah yemin surya pujanah wangshayati Alhamdulillahi rabbil alamin was wa Allahumma ala wa ala wa ini hurting them because they Kami, Kekang pun peribadi kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue sejak Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu surat di di dunia. Dibdik diberi posyokoleh Begungan otokim Pantipan judul Langkologi akhir Yang Bulan sambung di Bila kita hormati, akan siap. Oh, di Islam, dengan kami. Islam, ongko urun dagake bulan tanggal Tangga seluruh di pun menjadi rombong. Pertengahan itu tangga kali terjulur keberampunan berkali-kali. akhir sakit pulang rombong tinggi tangga seluruh akhir mereka itu kita tetap digaikan sakit seksa kita sama pertama bukti kita di putih panarise pawisda tunggal mawiro lan kancake terakhir dinon to saking siksa noko kan iman kepada Allah taala sanadyane Mungkin bukan yang itu hujan cuaca yang tidak kena sambil woke, ketahui yang jangan imam Kalau seakan-akan sudah ya, ya di balik manusia, mari pun Allah Subhanahu wa Allah oke warga yang selalu yang baik pun ingin diri tetap di resiko dan Allah Subhanahu wa taala mungkin kami kita Binti, Nabi, kasih, nabi korban, pesan, kuren, engkau memang gigi, sasi, roh, magot, nikah, ramai kasih kandipalekodaran atau salah menarik Yang terduga dalam salam di bawah bulu hal tersebut adalah apa yang yang terakhir di Yang perdamaikan lemes emas, suka naik tol, ngomong sebanyak lima sah doktor tadi saya bayangkan sakit tidak ada Allah karena kita berita seburo kompensasai langsung cerah dan akan Saya hasil kemampuan itu dimati dan langsung Oleh jauh Bala yang ada tuh akan membuat kamu terpesona oleh cinta atau saya Ya Allah sembuhkanlah penyakit maupun korbannya dalam wa pagi ibadah siang ibadah pernah itu kami saya dan selamat lebih di Walaulahualadhalalokirikshawibikabihiladi. Khatibul mukminin. Adzabat dibatal. Allah Allahumma shere, allahumma shere, allahumma shere, allahumma shere, allahumma shere, allahumma amba, allahumma shere, allahumma shere, allahumma Rusak disik, roda dinati dunia, Bapak, Ibu, di Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu,